Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam alaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudhlil fala an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Puji dan syukur sentiasa kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Karena atas nikmatnya kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang lain-lain Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang uh, mubarakah yang seperti ini kita sekarang ini ada di Pondok It Nurmaulidah. Ini adalah cikal bakal pesantren yang kita canangkan dan kita mulai dari markas kita di markas MMCI. Dan kalau bisa diperlihatkan, ini kita sekarang ada di ruang perpustakaan Pondok. Jadi baik Pondok, sekolah, masjid itu semua namanya Iya. Pondok Nurmalida ini pun namanya Pondok IT Nurmalida. Ya, di sini biasa santri-santri selesai -santri, belajar mereka baca buku. Ya, tidak ada televisi di sini, adanya cuma buku. Jadi mereka bisa banyak belajar. Dan di sini juga banyak buku-buku kristologi. Kita memang uh, apa ya, kita siapkan buku-buku kristologi supaya bisa jadi sumber rujukan. Jadi teman-teman yang kira-kira tadi Uh, Bang Zuma, Zuma, sudah sampaikan, kalau ada yang ingin sumbang buku kita terima kita sangat, masih butuh buku semakin banyak semakin bagus uh, <tuh> Alhamdulillah di kesempatan kali ini ada saudara-saudara kita yang sebentar mungkin akan diperkenalkan juga, mungkin diskusi dengan uh, Sabzuma Zuma itu uh, Bang Roni Beliau insya Allah hari ini akan mendeklarasikan kesaksian beliau. Ya, beliau ingin bersyahadat bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan ini adalah satu kenikmatan lagi yang Allah berikan, Allah tambahkan lagi saudara buat kita. Ya. Mungkin biar tidak memper, apa, biar bisa mempersingkat waktu, karena sudah mau menjelang asar juga. Kita mungkin dengarkan dulu tausiah singkat dari Bang Zuma sebelum masuk ke proses pemisahadatan. Waktu dan tempat pada Anda, saya persilah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat, serta taslim senantiasa uh, Prof, Prof. Open mic. Commute Ustaz Alwan. Assalamualaikum Coba di japri aja beliaunya. Sikit lagi mencapai serjana ya S1 lulusan teolog Dinda mungkin bisa dikasih mikrofon ke beliau Oh ya, ya. Termasuk Ibu yang di sebelah beliau itu Kebetulan beliau berdua ini pernah satu sekolah Satu kampus, kampus. Ya, dalam dalam mengkaji ilmu teolog Namun disambat sama Hidayah ya, Keburu Hidayah itu datang Jadi adalah satu kebanggaan sahabat-sahabat Yang ingin bersyahadat pada hari ini itu adalah Oh, calon, calon, calon, calon serjana, teolog. serjana teolog, alhamdulillah beliau didampingi oleh temannya juga, beliau adalah calon serjana teolog hmm. juga hmm. yang dua-duanya hmm. alhamdulillah mendapatkan ke kebenaran setelah mengkaji daripada bible itu sendiri secara formal. Hmm. Nah setelah ini, hmm. kenapa kita kami umat Islam kita umat Islam itu teman-teman kristolog ada petelempu ada hmm. Dindawan itu selalu mengajak orang untuk selalu melakukan tindakan-tindakan uh, preventif terhadap misi-misi di luar sana. Karena amanah Al-Quran, "Pola tujil kafirina wajah hidhuhumbi dan kabira Jadi kita harus melakukan perlawanan besar terhadap misi-misi orang yang ingin memurtadkan umat Islam. Kita melawan mereka dengan jihad yang besar itu, artinya kita lawan mereka dengan Al-Quran bukan dengan peperangan secara fisik tapi kita lawan mereka dengan Al-Quran itu amanah Al-Quran oleh karena itulah kemudian uh, mungkin kita semua ingin tahu sahabat saya ini apa sebenarnya yang menarik dari Islam gitu karena tentu Anda ingin apa meninggalkan agama di mana Anda mengeluarkan biaya mulakan tenaga waktu belajar begitu mau lulus serjana teolog justru Anda menjadi muslim gitu. Kira-kira apa yang menyebabkan sahabat saya pas tertarik Islam gitu? Perbandingan dari Alkitab. ya yeah. Sama keluhan beda. Oh iya, yeah. Alkitab dalam arti kata Bible ya, Bible, Bible. Dari perjanjian yang baru dari Matius sampai sampai wahyu itu banyak perbedaan-perbedaan kata maka ada yang dobol. dan itu memang materi pembelajaran di tempat iya materi teologi ya? ya terus terus <tuh> banyak yang saya dapati yang dari dari matius masuk ke lukas yohanes itu bisa di sini bilang a nanti masuk di kitab yang rakyat b eh jawabnya b nanti ke C lagi Ya contoh kasus di dalam Matius 10 nomor tiga puluh empat nanti dan muncul lagi di ayat lain dikatakan gini nah. Bukankah tertulis di dalam Kitab Taurat bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan Firman maka dia adalah Allah ya. dia katakan di taurah tapi ternyata tertulisnya di Masmur ya. yang kayak <laughs> gitu kan ya. nah, itu dia. makanya kemarin uh, so, so, so, siapa namanya sop-sopato so, siapa belum kenal juga <laughs> Itu si Christine, ya, ya. ketika ditanya tentang Markus 16, hmm. dia sampai ini, apa namanya dia ya? Ngamuk dia, ngamuk. Dia nggak ya. bisa menunjukkan. Ya, kejang. Dia kejang-kejang. Dia sampaikan ada ribuan manuskrip, kata dia, ya. yang tidak bisa, dia, ada kodeks-kodeks yang belum ditemukan. Dan ya. dia sementara mencari. Karena tiap Injil itu berbeda-beda makanya Iya, ya, ya. Yang satu. iya, iya. Ya. Jadi Anda dalam proses belajar, Mencari kebenaran untuk menyampaikan Injil ke seluruh makhluk, ternyata Anda bukan menemukan kebenaran, tapi Anda menemukan kesalahan. Oh, iya. saya dapat bukan kebenaran. Oh, pembenaran, Subhanallah, Subhanallah. Dan itu juga terjadi sama ibu ya? Iya. Kalau ibu apa alasannya ninggalin perguruan tinggi? Pada sudah mau serjana Jilbab. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, memang selama ini, kok, apa perempuan di Muslim, di Islam, uh, kalau pergi beribadah ke masjid, pakainya spesial, khusus. Kenapa kalau yang uh, non-Muslim, bagiannya umum gitu, bahkan tidak, tidak ada perbedaan antara mau pergi beribadah atau pergi ke pasar atau pergi ke mall atau pergi ke... tapi bagaimana dengan dalil yang ada di Timotius, Epesus, yang mengatakan tudungilah rambutmu iya ya, kan ini nanti ini kayak masuk ke Islam ini dan dituduhkan hijab Iya berarti mereka ada tertulis mereka tidak amalkan, ya, amalkan yang tertulis tidak diamalkan yang tidak tertulis diamalkan saya berani katakan perempuan perempuan di luar muslim sama sekali tidak mengamalkan karena ya. waktu saya menerima hidayah pada 2016 Juni, di situ saya ada dikasih perbandingan antara kitab PB baru Injil dengan Alquran ya. di situ dikatakan seorang perempuan beribadah itu di dikatakan di Kitab Injil seorang di Perjanjian Baru seorang perempuan beribadah itu tidak mengepang-kepang rambutnya dan tidak mengenakan perhiasan berlebih-lebihan lalu di di Kitab Alquran di Alquran dikatakan bahwa seorang perempuan wajib menutupi aurat tidak dikatakan juga jilbab cuman dibilang disitu situ ditegaskan dalam saya lihat di situ, uh, huruf kapital wajib. Kata wajib itu huruf kapital wajib menutupi auratnya. Nah, di situ, saya, saya lihat apa benang, merah, benang merahnya antara uh, kita, perjanjian baru ini yang sebelah kiri saya, sama Al-Qur'an ini. Mengapa um, satu kesatuan tetapi masih ada sekat yang belum bisa uh, menyatu? Padahal, kalau saya uh, perhatikan, saya amati. Ini satu kesatuan, tidak bisa terpisahkan karena di situ ada kata "beribadah". Nah, dari situ saya dapat, oh ternyata betul, perempuan yang mengenakan uh, pakaian muslimah syari itu memang tidak kelihatan rambutnya dan tidak memakai perhiasan, sama seperti Bunda Maria ya, sama seperti Bunda Maria. Nah, ini saya tidak bisa bayangkan kalau ibu ini tetap lanjut S1, S2, teolog, pasti kita berhadapan, Bu. Karena saya lihat dari retorika penyampaiannya, wah lawan saya ini cowoknya ini. Alhamdulillah Ibu sudah berpihak pada agama yang benar. Uh, cuman satu pertanyaan lagi dari saya sebelum kita masuk proses usaha Tadi uh, kita sudah mengetahui bahwa di dalam kitab yang asalnya Septuaginta, kemudian yeah. masuk ke berbagai macam bahasa di dunia itu terdapat kesalahan-kesalahan fatal yang tidak bisa kemudian dimaafkan yeah. karena yang namanya kalamullah bahasa Allah itu tidak mungkin keliru yeah. nah poin penilaiannya adalah bagaimana ketika Allah memberikan eh, kesaksian terhadap makhluk lain ini Adam lain daripada kalian ini punya akal ini punya insting Nah, insting itulah yang kemudian kita gunakan untuk menelaah mana firman Tuhan mana-mana kitab clipping nah kemudian kenapa lari ke Islam Pak kenapa nggak ke Hindu ke Buddha atau yang tadinya protestan mungkin ke saksi Yehova kenapa harus Islam nah dulu di kampus dibayangkan orang muslim mungkin ada esensial yang anda temukan dari kebenaran dari Al-Quran atau uh, setelah, setelah Anda memperbandingkan dengan kitab sebelumnya banyak, banyak sekali perbedaannya Ustadz Hmm. Terus kenapa memilih... Kenapa harus memilih Islam? Kenapa tidak milih Kitab Mahabrata atau? ada nah, Kitab kan dia bilang, eh Yesus itu Tuhan, kan di Alkitab sendiri tulis Yesus itu kan yeah. Jadi, yeah. tampil, Ya. Ya. Nah, mungkin besok hari kalau ditanya kenapa anda harus memilih Islam? Karena Yesus itu Islam. Yeah. Iya. Yesus itu Muslim lalu kemudian di dalam matius 5 nomor 20 Yesus itu ngancam kepada orang Yahudi jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat atau tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga iya. ya kan nah tapi itu tidak terlalu ini yang paling kuat itu di Yohanes 14 nomor 26 ketika dia datang yaitu seorang penolong lain dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian Berarti ketika ada orang datang Ucapan-ucapan Yesus yang tinta merah itu Akan diulangi kembali Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu Sembala Tuhanku dan Tuhanmu Ani abutullah rabbi kan? Nah ketika Kristen itu muncul Bukan mengingatkan perkataan Yesus Tapi membantah semua perkataan Yesus Benar? Betul. berarti roh kudusnya mana? di Alquran atau di perjanjian baru di Alquran anda sehat semua perkataan yang ada tinta merah di dalam perjanjian baru itu terulang kembali poin-poinnya ya esensi daripada tahu itu kembali di Alquran sesungguhnya Isa itu adalah pertanda bagi Bani Israel kami beri mereka mujizat kenabian dan seterusnya iya. ya kan jadi sudah benar alasan Bapak menerima Islam karena Yesus itu adalah seorang Muslim yang taat. Saya ya, kira begitu uh, Dindalwan. Iya mungkin uh, iya. saya tambahkan sedikit ya perkenalan ke Ibu ini. Jadi ini buat pelajaran buat buat seluruh kaum muslimin ya. Saya kenal beliau ini dan dengar ceritanya itu saya merasa uh, cemburu karena beliau itu mualafah mualaf tapi anaknya itu sekarang sudah mau hafiz Quran. Dan baru belajar hafiz berapa lama? Uh, sekarang dari 2017 sekarang baru genap 5 tahun. 5 tahun dan anaknya juga mualaf. <laughs> itu. 5. Anaknya juga mualaf. Jadi buat buat orang tua di sana yang di luar sana eh, jangan mau kalah ya. Mentang-mentang kalian lahir sudah Islam dari awal, dulu duluan. Ini ketinggalan <laughs> ya dan kita doakan semoga anaknya pulang hafiz dan nanti gabung di MNCI kan Amin amin amin ya amin. kita berharap demikian. Oke eh, sekarang mungkin kita masuk di prosesi pencana. Mungkin ada pesan dan kesan dari Bapak ah oh, dari siapa? dari Satu dari lagi, ya. ]kan. boleh boleh boleh mau dua juga di situ dikatakan dalam eh, kitab label <laughs> ya <cukat> bahwa Yesus itu menggenapi, ya. bukan menyempurnakan. Ya. Namun dia quran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan. menyempurnakan. Dan itu saya imani dan yakini sekarang, okay. walaupun antara hati dan pikiran, pikiran masih melihat spion itu ke belakang, namun hati tetap teguh di dalam Islam. Okay. saya satu lagi ibu. Nggak beliau biar, biar dikasih mic nya ke ibu. Ya, saya, <tuh> saya satu. Kalau ibu mengatakan Yesus itu menggenapi. Iya. Tidak melengkapi. Tidak Sekarang pertanyaan, ya, tidak menyempurnakan. Sekarang pertanyaan saya, apakah agama tetangga kita itu menggenapi atau membengkokkan? eh uh, Menggenapi, bukan, uh, ya. bukan, yeah. bukan, bukan yesis yesis ya Oh tidak, sama sekali tidak, sama sekali. Membengkokkan. Malah atau... mereka membengkokkan <laughs> karena dari tafsir-tafsir <laughs> Alkitab kesininya sampai karena kami menempuh uh, pendidikan teologi bukan satu dua tahun. Bukan tingkatan sarjana muda, namun lima tahun full lima tahun kami. Jadi disitu dilihat apa pengalaman kami, pengalaman saya itu hermeneutik itu diartikan lewat diartikan melalui pribadi masing-masing. Suka-suka lo? Ya, ya dengan kasarnya seenak seenak pribadi. Seenak Jadi tidak ada pertanggungjawaban secara Uh, uh, objektif hanya subjektif. Itu yeah. saja kalau Oke, okay, datanya di sini Bu, datanya di Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang mengajarkan mengurangi barang setitik pun, yeah. barang setitik pun, meski yang paling terkecil, yeah. sebelum langit dan bumi lainnya, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk, tapi yang paling rendah, alias neraka. Betul ya? Iya, yeah, nah, betul. Ketika kemudian dikatakan digenapi, apa yang terjadi? Efesus dua nomor 15 dengan matinya Yesus di atas di atas tiang salib, maka kita, maka dia membatalkan hukum Taurat dan semua ketentuan dan ketetapan yang ada di dalamnya. Itu menggenapi itu dibengkokkan? Kalau menurut yang saya pelajari, pastor secara pribadi <laughs> dari bapak-bapak gereja sudah ada pembengkokan nah, dari bapak-bapak gereja. Ibu ini sehat. <laughs> itu yang saya pelajari. Ya, ya Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah. makasih Alhamdulillah. banyak jadi semua sudah jelas sekarang para sahabat sekalian kalau kemarin-kemarin itu yang kita syahadatkan hanya karena nonton YouTube ini sekarang hadir di tengah-tengah kita ini adalah calon-calon sarjana teologi yang seandainya dia lulus sarjana, maka dia akan selalu berhadapan dengan kita setiap hari Alhamdulillah kita dalam barisan yang sama kembali kemudian mengajak apa yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel Agar hanya menyembah kepada satu Tuhan. Shema Israel, Adonai el Adonai Ahad. Itu bahasa Ibrani Ya, saya kira gitu deh. Iya. Jadi, luar biasa ya. Ini, ini sangat uh, mencerahkan. Jadi, dari dua penyampaian tadi, bahwa masuk Islam itu betul-betul karena mempelajari. Bukan karena ada yang kalau murtad itu Lihat kaki di langit, yeah. Yeah. bahkan ada yang murtad gara-gara uh, mohon maaf Tuhan Tuhannya Yesus datang yeah. di posnya tidur yeah. lima malam yeah. malam terakhir katanya Yesus mau lari kasurnya <laughs> ada yang katanya airnya ndak jalan Yesus datang jalankan kan air <laughs> Allah Akbar. saya kita tidak ini kita istilahnya itu perseksian mereka ya sudah kita padahal Yesus mengatakan deh jika ada yang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Jangan kau percaya. Ya, ya. Ada kan? Ya, ya. Ada. Oke. Okay. Iya. Baik. Iya. Dan saya saya eh, pikir bisa kita langsung ke prosesi mualaf ya. Oke. Mungkin maju ke depan sini. Roni langsung berhadapan dengan pendamping pencadatnya. Iya. Oh, <tuh> ah, ah, ah, ah. ya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ya, ini ada surat pernyataan ya. Ini tanda langsung oleh beliau bahwa ini tidak ada paksaan ya. Tidak ada paksaan di dalam Islam, la'ikrohatidin Tidak ada paksaan dalam agama Beliau dengan kesadaran sendiri ingin masuk ke dalam Islam Terima kasih, Iqrohatidin Baik, Bismillahirrahmanirrahim eh uh, saudara Roni Rompas Sebelum kita prosesi persyadatan ya. Apakah saudara masuk Islam karena ada yang memaksakan enggak yang Ustadz tapi murni karena dari hati sendiri murni menemukan kebenaran di dalam Islam Ya. Uh, setelah memeluk agama Islam Maukah Anda kemudian berada di garis depan untuk kemudian membentengi agama Islam ini dari rongrongan misionaris Terkhusus kepada anak istri saudara Allah, okay. Anak yang kemarin dua tahun lalu masuk Islam Alhamdulillah anak pertama ya. Masya Allah. Anak kedua Yang kedua sementara menjajak di proses oh, ya. Kita doakan Iya saya dengar saudara Roni Rampas ini, keluarganya, orang tuanya itu aktivis gereja semua. Iya. Pendeta, pastor Pendeta. Yang pendeta siapa? Eh, om. oh om dari Bapak. Saudara Bapak? Iya, saudara. Setelah tahu Anda bersyahadat, ada reaksi? Saya dibuang. Di dibuang? Iya. Ya, itu biasalah itu terjadi. Jadi benar hari ini disaksikan oleh sahabat-sahabat kita bersyahadat ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ashhadu ashhadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Illallah. Wa ashhadu Wa, Wa ashhadu Anna Anna Muhammad. Muhammad Muhammad Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Selain Allah Selain Allah Aku bersaksi Aku bersaksi, Aku bersaksi. Bahwa bahwa Rasulullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah adalah adala utusan Allah, utusan Allah. Gimana? Sah, sah. Masyaallah. Allahu ya, akbar, Allahu akbar. Aqidah tugas sahabat sekarang itu Allahu adalah uh, Allah mendatangi akbar. majelis Allahu majelis akbar termasuk di sini, termasuk di sini, jadi kita amanahkan jangan berpisah dengan orang-orang yang cinta terhadap masjid, cinta terhadap Al-Qur'an, ya, karena banyak yang kita sehadatkan, tapi mereka susah untuk istiqomah oleh karena adanya pengaruh-pengaruh yang senantiasa selalu dari luar. Ya, karena itulah kemudian kami berharap apapun masalah yang ada di luar sampaikan kepada kami, beliau ada di sini ada puang ada teman-teman yang bisa membantu apapun masalahnya yang minimal kita bisa saling menguatkan satu sama lain ya, ini mungkin ada cinta mata dari MMCI ya Masya Allah nah, ini, ini ini ini ini ini demi ini berapa jam ke Mekah karena Bapak ini langsung dibeli di, di Mekah dengan kurma kalau bisa itu main yang dimakan, jadi jimat. nggak <gak> bisa. Masya Allah. Sekali, lagi. ternyata dia tahu. Silakan, ini dari Puang dan NCI. Silakan ya. Silakan. Oke, sah. Ada yang mau berfoto sama beliau? Mungkin. Iya, demikianlah mungkin teman-teman uh, yang melihatkan juga acara ini. Uh, ya. Mungkin ada dua kata. Mungkin ada. Iya, demikianlah mungkin.